komunitas itu dimanapun pasti mengharapkan yang namanya kehidupan yang aman yang damai tanpa ada gangguan-gangguan apapun maka ketika ada gangguan-gangguan berupa penyimpangan-penyimpangan sosial baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh masyarakat maka masyarakat punya cara untuk mengendalikan itu baik mengendalikan dalam pengertian menghilangkannya ataupun meminimalisir keberadaannya jadi pengendalian sosial itu merupakan suatu upaya kolektif yang dilakukan oleh masyarakat secara terencana maupun tidak terencana dengan cara mengajarkan pelaku yang menyimpang itu membujuk atau bahkan dengan memaksa setelah tidak bisa diajarkan setelah diajarkan ternyata masih tidak bisa atau masih tidak mau dibujuk ternyata dibujuk masih juga tidak mau maka kemudian dipaksa oleh masyarakat agar individu atau kelompok itu bisa menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan, bisa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, dengan norma-norma kehidupan kelompok itu. Karena bagaimanapun, masyarakat dengan norma yang mereka miliki, baik pada level komunitas maupun pada level kenegaraan, bisa memaksa individu, untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan itu, dengan kehidupan sosial di mana uh, mereka tinggal atau di mana mereka bergaul, di mana mereka berinteraksi dengan individu lainnya. Kata Peter Berger bahwa pengendalian sosial itu merupakan cara yang digunakan oleh masyarakat untuk Nah ini, menertibkan kembali anggota masyarakat yang membangkan untuk mengembalikan kondisi masyarakat atau kehidupan sosial itu dalam keadaan yang normal atau dalam keadaan yang baik-baik saja. Berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial itu ada tahap-tahapnya atau ada sifat-sifatnya tertentu yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengertian baik itu institusi atau orang-orang yang memiliki otoritas atau institusi-institusi yang memiliki otoritas di dalam masyarakat itu. Yang pertama adalah pengendalian sosial preventif. Jadi pengendalian sosial preventif ini merupakan cara yang dilakukan oleh masyarakat yang sifatnya mencegah sebelum penyimpangan itu muncul. Mengantisipasi penyimpangan itu biar tidak terjadi atau supaya tidak dilakukan oleh individu. Misalnya, orang tua untuk mencegah atau untuk mengantisipasi anggota keluarganya, entah itu anaknya atau keluarganya yang lain, supaya tidak melakukan penyimpangan seperti mencuri atau berjudi, maka setidaknya dia akan menasihati untuk tidak bergaul dengan orang-orang atau dengan kelompok-kelompok yang melakukan tindakan penyimpangan itu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh e, institusi pendidikan, institusi agama di dalam upayanya untuk mencegah atau mengantisipasi munculnya penyimpangan sosial maka itu disebut dengan pengendalian sosial yang preventif, mengantisipasi, mencegah sebelum terjadinya. Istilahnya kalau dalam kehidupan sosial yang sering kita dengar, sedia payung sebelum hujan. gitu ya. Jadi dijaga dulu agar generasi, agar anak-anak kita -anak tidak berbuat menyimpang. Yang kedua adalah pengendalian sosial represif. Kalau yang sebelumnya mencegah sebelum terjadinya penyimpangan maka yang ini, yang pengendalian sosial represif ini adalah mengembalikan keadaan setelah penyimpangan itu terjadi. Jadi misalnya ada orang yang sudah melakukan penyimpangan tertentu, sudah mencuri, sudah berjudi, sudah uh, membunuh atau penyimpangan-penyimpangan lainnya. Maka pengendalian sosial yang represif ini berupaya untuk mengembalikan individu ini atau kelompok jika itu kelompok yang melakukannya supaya tidak melakukan penyimpangan lagi terhadap nilai dan norma yang berlaku sehingga dia diadukan ke institusi yang berwenang. Jika dalam konteks kenegaraan diadukan ke pengadilan, jika dalam konteks masyarakat adat dikembalikan ke apa namanya? lembaga adat entah itu kepada ketua adat, atau mungkin ada institusi-institusi adat lainnya di dalam masyarakat itu, supaya tidak melakukan penyimpangan yang sama setelah apa yang dia lakukan ini. Selain berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial berdasarkan prosesnya. Yang pertama, ada pengendalian sosial secara persuasif. Jadi masyarakat atau kelompok tertentu melakukan upaya-upaya yang sifatnya mengajak, membujuk atau mengarahkan. Nah, ini itu itu semua persuasif. Mengarahkan individu, mengarahkan kelompok, mengarahkan anggota-anggota masyarakat untuk mematuhi nilai-nilai. Norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi tidak dibiarkan saja setelah norma ada. Salah satu eh, cara untuk menegakkan norma itu adalah dengan pengendalian sosial yang bersifat persuasif ini. Disosialisasikan kepada anggota masyarakat. Supaya tidak muncul penyimpangan itu kemudian ada pengendalian sosial yang koersif yang prosesnya koersif artinya ini sifatnya tegas jelas dan bahkan sangat memaksa maka disebut sifatnya keras pengendalian sosial jenis ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga formal jadi, kalau melakukan pelanggaran A, maka sanksinya tegas. Jadi, sifatnya coercif, tegas, jelas. Kita, kalau berada di jalan, kemudian melanggar lalu lintas, entah tidak menggunakan helm atau tidak memiliki SIM atau bermain HP ketika mengemudi, kemudian diketahui oleh polisi maka jelas pelanggar itu akan ditilang, akan diberikan sanksi, tentu saja dengan denda-denda uh, tertentu dengan sanksi-sanksi tertentu nah jika yang persuasif ini adalah tahap mensosialisasikan aturan bahwa nanti kalau kamu melanggar kamu akan mendapatkan sanksi ini. Jadi sudah dihimbau dulu. Yang ini yang sosial koersif ini pengendalian sosial yang koersif ini tidak ada lagi bukan pada tahap memperingati tapi pada tahap memberikan sanksi jika melanggar mau tidak mau karena memang sudah seperti itu adanya atau disepakati oleh masyarakat lagi-lagi Alasannya adalah untuk mengembalikan keadaan itu menjadi tertib, menjadi aman. Eh, apa saja institusi yang memiliki otoritas dalam pengendalian sosial itu? Jadi, apakah semua orang, misalnya dalam konteks pelanggaran lalu lintas tadi, apakah semua orang punya wewenang yang sama di dalam? memberikan sanksi kepada pelanggar tentu saja nggak bisa kan itu ada institusi-institusi uh, atau peranata-peranata pengendalian sosialnya tersendiri sesuai dengan uh, konteks sesuai dengan kondisi di mana pelanggaran itu atau penyimpangan itu dilakukan ada lembaga kepolisian pe lembaga pengadilan untuk mengadukan ada lembaga adat jika itu di di masyarakat adat. Di dalam suatu masyarakat ada orang-orang tertentu yang dianggap sebagai figur, yang diteladani, yang diberikan otoritas oleh masyarakat untuk eh, mengarahkan individu, untuk mensosialisasikan norma dan nilai masyarakat. Atau bahkan memberikan sanksi-sanksi tertentu di di dalam masyarakat ketika dilanggar atau ada lembaga-lembaga sosial lainnya, ada lembaga pendidikan, ada lembaga agama. Lembaga-lembaga sosial ini tentu saja punya peran masing-masing di dalam berkontribusi untuk mengembalikan kehidupan sosial menjadi tertib, menjadi damai atau menjadi kepada keadaan yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya kemudian pengendalian sosial secara formal dan ada juga yang secara non formal tadi misalnya lembaga kepolisian pengadilan dan sebagainya itu sifatnya formal kemudian dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan baik di sekolah di pesantren atau di asrama-asrama kemudian ada lembaga-lembaga keagamaan, ya. memang diberikan hak, memang diberikan pemenang untuk memberikan atau mengendalikan kehidupan sosial. Kemudian pengendalian sosial secara formal. Nah, dalam kehidupan kita, ada orang yang menggosipkan tentang kita. Nah, itu juga bagian dari pengendalian sosial. Ada orang yang menegur kita. Entah lebih tua, teman kita, atau kenalan kita, atau orang di jalan menegur kita. Karena melakukan tindakan-tindakan yang dianggap oleh kelompok itu menyimpang. Ada juga misalnya pengucilan-pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat adat atau masyarakat masyarakat tertentu yang punya cara pengendalian sosial seperti ini. Ada juga yang mengijak, bahkan ada yang mengintimidasi. Jadi kira-kira itulah penyimpangan dan pengendalian sosial yang yang bisa dilakukan oleh masyarakat di dalam kehidupannya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada teman-teman bisa memahaminya sehingga bisa kita aplikasikan baik dalam kehidupan masyarakat maupun di institusi pendidikan, di institusi agama atau uh, dimanapun kita uh, berada. Demikian lebih dan kurangnya, saya mohon maaf, terima kasih.